Oke okay, baik hari ini banyak dari teman-teman kita yang sedang panik ya, sedang ketakutan karena memang terus ditakut-takuti baik melalui pesan WA ataupun mungkin via telepon. Dan hari ini kita pengen ngebahas resiko terberat apakah yang akan kita hadapi di tahun 2022 ini ketika kita nekat buat galbay di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Lantas bagaimana dengan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal bang? Nah akan kita bahas kupas tuntas di video kali ini Oke buat kalian yang mungkin belum menekan tombol like Silahkan ditekan dulu tombol like nya biar aku lebih semangat lagi Untuk memberikan semua informasi terkait tentang aplikasi pinjaman uang online Oke teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Dengan alasan ini itu segala macam. Bang hari ini aku sudah di PHK. Bang hari ini hutang aku sedang banyak banget. Bang hari ini masalah keluargaku sedang berantakan karena terus terusan ditagi sama aplikasi pinjol. Bang hari ini keluarga aku sudah merasa malu karena mungkin sudah disebar data dan diedit-edit foto dan wajahnya sehingga hari ini diberikan caption yang cukup kurang ajak. Ada yang bilang open booking, ada yang bilang ini maling dan ada yang mengatakan sedang melakukan pencuri uang. Perusahaan Banyak banget ya fitnah-fitnah yang hari ini harus kita hadapi Hanya karena masalah kecil Hanya karena masalah hutang di aplikasi pinjol Yang jumlahnya sebenarnya nggak seberapa Tapi hari ini permasalahannya ruat banget ya bang Ditambah lagi penipuan tenor Hari ini banyak yang terjebak Karena di awal mereka Pikir bisa membayar dalam tempo tenor tiga bulan ke depan Ternyata setelah 7 hari Hari ini sedang diuber uber Ditambah lagi mungkin beberapa teman-teman yang sudah berbaik hati Ternyata menjadi korban penipuan dari temannya sendiri Temannya yang ambil uangnya Temannya yang gunakan aplikasinya Hari ini malah kalian yang ditagi-tagi Lantas bagaimana bang ketika masalahnya seperti itu Oke baik Hari ini apa sih ya Resiko terberat ketika kalian gagal bayar Di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Yang ilegal bagaimana bang? Nah sabar Satu-satu akan kita kupas tuntas pada video kali ini Untuk yang legal OJK Hari ini masih tersisa 102 aplikasi pinjol legal OJK. Kalian bisa ngecek di video sebelumnya. Aku udah beritahukan nama-nama aplikasinya apa saja yang mungkin hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin. Selain dari 102 aplikasi tersebut, maka Fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang gak usah dibayar lagi. Jadi ketika kalian hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran, apa sih resiko yang akan kalian hadapi? Yang pertama itu hanya satu, SLIK OJK Jadi untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang sudah terkoneksi ke SLIK OJK Maka secara otomatis pula akan ada catatan kemampuan kita yang hari ini belum mampu untuk melakukan pembayaran Lantas apa resikonya bang ketika sudah ada catatan hitam tentang hutang kita Ya konsekuensi yang akan kita terima dan akan kita hadapi setelah kita belum mampu melakukan pembayaran di beberapa aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Kita akan kesulitan untuk melakukan meminjam, mengutang di beberapa uh, bank atau mungkin di beberapa finance yang mungkin hari ini sudah legal OJK dan juga terkoneksi ke slick OJK Hanya itu saja, maka kalian akan kesusahan mengutang lagi maka kalian akan susah mendapatkan pinjaman lagi Lah bagus seperti itu Jadi kita nggak nambah utang Jadi kita nggak nambahi beban pikiran Dan kita akan terlepas pelan-pelan dari zona riba hari ini Bagus ya kalau seperti itu Oke itu yang pertama Tentang resiko apa lagi yang terberat sih Hanya dua kalau menurut aku Yang pertama itu slink OJK Dan yang kedua adalah debt collector lapangan Hari ini banyak yang ketakutan, yang khawatir, yang terus bertanya-tanya dan menciptakan pertanyaan itu sendiri. Sehingga akhirnya menyusahkan dirinya sendiri. Loh aneh ya, dia yang membuat pertanyaan, lalu hari ini dia kepengen jawabannya sama dengan apa yang ada di pikirannya. Hari ini banyak yang mengeluarkan energi sebanyak mungkin hanya untuk menciptakan pertanyaan yang hari ini sebenarnya nggak perlu untuk dipikirkan terkait tentang debt collector lapangan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan debt kolektor lapangan? Ya, hari ini banyak yang ketakutan. Padahal, setelah gue yakin, ya, setelah nanti gue jelasin, kalian tidak akan merasa takut lagi, ya. Insya akan merasa tambah kuat sambil membersihkan niat, hati, dan pikiran untuk melunasi satu persatu semua hutang yang hari ini sedang kita hadapi, tapi nanti. Ketika kita memang sudah punya kemampuan untuk melakukan pelunasan dan penyicilan Yang hari ini masih mencari solusi dengan cara gali lubang tutup lubang Tak usah lagi diteruskan Itu sudah pasti akan menambah beban pikiran kalian Jadi terkait tentang debt collector lapangan yang katanya akan datang ke rumah bang Dan aplikasi apa saja yang mungkin hari ini sudah punya debt collector lapangan ya mungkin kalau yang legal ojk itu seperti aplikasi kredit pintar ya kalau kredivo aku laku home kredit tunaiku dan indodana ya mungkin yang sudah punya beberapa cabang di kota-kota besar di kota Indonesia ini ya mungkin mungkin mungkin sudah ada debt collector lapangannya tapi kalian gak perlu takut, tak perlu merasa malu. Ketika memang mereka datang dengan sopan, santun, ya kita wajib kooperatif. Dan kita jelaskan saja hari ini bahwasannya kemampuan kita untuk menyucil dan melakukan pelunasan itu memang belum mampu. Lantas gak mungkin bang, mereka akan diam aja ketika kita sudah memberikan keterangan seperti itu. Iya sih, ya kan mereka juga punya tugas untuk melakukan penagihan. Tapi yang jelas ketika kalian mampu menyampaikan dan menjelaskan segala sesuatunya dengan baik. Ya kan gak mungkin. Kalau abang-abang debt collector ini akan mukulin kalian, nggak mungkin ya, nggak mungkin juga kalau abang-abang debt collector dari aplikasi-aplikasi ini mempermalukan kalian. Lah lantas kalau seandainya itu terjadi bagaimana Rekam, lalu kirimkan kepada perusahaan mereka, kepada pihak OJK, Afpi dan pihak kepolisian. Jadi udah cukup jelas dan nggak perlu takut lagi. Hari ini. Debt collector itu tidak boleh menjatuhkan harkat martabat debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Ada undang-undangnya yang sudah diatur di dalam tatanan hukum kita hari ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari ini menjadi besar, masalah ini menjadi tetap buah pikiran kita karena kita... Belum menyiapkan mental Hari ini kita masih tetap merasa malu ketika orang lain tahu kita sedang punya hutang Padahal ya sih ya biasa saja Hari ini banyak kok yang sedang punya hutang ya Dan hari ini banyak kok yang mampu kembali bangkit setelah terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini Yang penting hari ini persiapkan mental kalian untuk tidak merasa malu Ketika orang lain tahu kalian sedang punya hutang Selesai itu masalah Oke okay, untuk aplikasi pinjol legal OJK hanya itu Hanya dua itu saja Dan terkait tentang pinjol ilegal Pinjol ilegal yang mungkin hari ini sedang banyak digunakan masyarakat kita Apa sih resikonya Pak? Kalau untuk yang ilegal itu sudah pasti ya, Karena kekuatan terbesar mereka hari ini hanya dengan cara mengintimidasi Dengan cara mencuri semua kontak-kontak dan mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian hari ini Kekuatannya hanya itu. Tentang selik OJK, mereka tak terkoneksi. Tentang debt collector lapangan, mereka tak punya debt collector lapangan. Jadi, mereka hanya akan mempermalukan kalian saja. Ketika kalian bisa mengecilkan masalah ini, masalah cara mereka memperlakukan kalian dan mempermalukan kalian itu dengan lucu-lucuan, mungkin masalah ini tidak akan terlalu besar. Dan hari ini yang mengalami masalah sebar data itu bukan hanya kalian saja Sudah banyak kok orang-orang yang mengalami masalah seperti itu Dan hari ini mampu kembali untuk berbenah Mampu untuk kembali bangkit lagi dari semua keterpurukan perekonomian hari ini Oke guys, jadi udah cukup jelas ya Jadi tidak ada lagi ya hari ini yang menjadi masalah terberat dalam masalah aplikasi pinjol ini sudah terjawab, sudah terkait tentang selik OJK. Ada hikmahnya, maka kalian akan terjauhkan dari berbagai macam riba dan bunga-bunga itu. Segala macam, ya kan? Untuk yang ilegal, ketika kalian dipermalukan, anggap saja ini sebuah pengalaman pribadi yang unik, yang lucu sekali, dan jangan difikirkan. Untuk yang sudah mengalami penyebaran data, yang mungkin foto-foto keluarganya, dianya, atau mungkin... Oh papa mama yang mungkin sudah diedit kalian gak perlu lagi merasa malu Jelaskan saja itu adalah aplikasi pinjol ilegal Dan lebih baik berterus terang iya oke okay, memang kita minjam di aplikasi tersebut Dan ternyata itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas habis-habisan dengan pemerintah Indonesia Dan mereka melakukan pencemaran nama baik yang sudah jelas melanggar aturan hukum yang hari ini sedang berlaku. Oke, jadi udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.